Mikro sama teman-teman Terus ada strategi politik Ternyata tidak hanya Wong yang mengatakan Muhammad Nabi Muhammad orang yang mengatakan si Yaakob Tapi nek mati Nabi Muhammad Ternyata ada guwento-gentuh politik Ya akhirnya tragedi ali alihnya Mu'awiyah Mu'awiyah itu dari Abi Subjah Abi Subjah Presiden Mekah Berarti yang layak menarik Mekkah Mekah itu Bani Mu'awiyah Maulane, ketika Muawiyah jadi gubernur Nigeria, nensa Ali mimpin jadi khalifah. Amin, Mukminin, jadi muwinit, nemuah ditungkil, layak marisi, mekah jadi presiden. Wah, wong Ali itu terima beda di toleh. Orang nasab waris, di toleh pun suku Quresh, tapi gak nasab waris. Orang yang kesultanan, orang, orang putra mahkota. Jadi uh, keluarga terasam tadi di pinggiran-pinggirannya. Pangeran-pangeran, ya, orang penting-penting ya. Akhirnya Mu'awiyah beruntung, orang-orang yang setuju Berkeluarannya cek percaya dengan Allah Ali ada Alih perang tidak, nah, pengaruhnya Ali nah, pengaruh, tidak Alih ngomong santri dari bagian ini Macam-macam, tapi nah, tidak urusan pengaruh tidak lagi malunya Tidak tahu menang siapa? Lah tetanali terjadi ngono nak urusan taktik perang ya atau menang. Yo kalah kali yo ora menang. Ngene wong pinter ngaji pinter fislek ora mesti pinter politik. Jadi yo rada kaget nek wong pinter kok akhire blunder ning politik ya rada kaget. Dicet kok di final. Di final iku cet lum. Cet sing Indonesia, presiden di impeachment iki cek lumayan. Orang cekok putu nih, Ali malah cetok putu nih, tapi udah cok tali. Merkoy tak lah omong. Ali nih kok perang deh, wali ya. Aku takut pak. Patu tak ada wali ya, juara juga wali Kue gak kok Quran ang nendone putu ekung beng. Quran tidak kok ciket neng putu ekung. Warang papamen kekeran antar wong Islam. Masuk keanemu allah nangkat Quran lah kumailalillah. Wes bisa ikut rano ali rano maafi ya, aku hukum sih bener mau hubungi pengen. Ayat dua belas ilah kita jila kumailah jila. Quran sih tinggi tinggi itu kecane kan menghormati Quran. Abi ali tetap penyerang mereka kali ingin bisa kali masuk akun uribagian. Iku omongan bener tapi ini ada kemper. Kalimat harganya 2.000 ya, ya itu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Ali protes ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tetap ya ya ya ya ya ya ya ya ya Ali ya ya ya ya ya Enggak keputusannya, kelompok Mawiyah ma lah, hukum marilah, lelah hukum tertinggi adalah om. Kalah ya, guys. Ya, kalah Bahkan dilalak oleh pasutannya. Terus mulai era itu jadi dinasti Umayyah. Ya, suatu Mawiyah ma mati, begini lagi dan sebagainya. Nah, kenapa ahli tahu? Ini itu dalam psikologi hidup mesti begitu. Misalnya aku tukaran ya, rugi. Pulu omongan, ini rasa, ka, uh, rasa kan menang si ngomong di di aku jadi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 Malah dengan Wong, mesti kalian itu. merasa bener deh Nama-nama uang Wong itu rusak. Sir ramai kiai. Sir Mario bener sih. Malah Wong tukang Anda ini Kau tahu nggak sih? Kau tapi Ali tetap dikenal sebagai ilmuwan, dikenal sebagai wong pinter tapi tidak pinter <TV> politik, ilmu pinter <mikty> <hvie> ini akhirnya walaupun itu ada dinasti dina apa? ini bantuan Muawiyah dipimpinnya pas era Sayyid Hasan, masih ini mimpin Hasan tidak nilai damai sampai tahun ini tahun ini amun istimah, ketika era kepemimpinannya Hasan, dianggap amun istimah, dianggap Tahun persennya so, itu, khatang, wajib paksa kabeh untuk pakai ya, ya. aku mau mimpi, tapi era kaya Susan berencana. Jadi, Susan ketika ditawari tunduk ngakoni pemerintahan haji, Izan Al-Mautu Herun, ini kena ngungsi, apa? Ah. Lalu, gembira ngungsi, ah. Izan Al-Mautu Herun, aku ngakoni haji khalifah, atau mati. Atau, motor, tinggal ngakoni pemerintahan gento. Dan juga energi Dante yang ingin kerja, terus tragedi, tragedi nampak meyakini pemimpin Putri Piria Rasul. itu yang mungkin adalah Mas Alisina. Senora meyakini Putri Piria Rasul dalam konteks itu, artinya ini Napolitania, ya, Munggo Wijit, kelompok Saya nggak ini Putri Piria atau Mas. Zaman itu yang repot, dan saya pasang bukan Yos, Yosaka Bumdes, saya pasang tak pemimpin, di kandang Bumdes. Saya nggak tahu nih kudura, dalam konteks itu, Pak itu yang Jadi semua, ya, jadi, jadi tragedi politik. Si Ahmad, pemimpin itu duria roso, nggak bisa mungkin. kalau orang-orang harus tetapkan hitam, kencang atau gak nikah, Pak Suhu, gak nikah, ini nggak meyakini demikian. Pemimpin rapuh duduk di rasul. Tapi Ali sunnah mulai bikin sejarah itu siap. Kau deh contoh pemimpin gak juara rasul generasi timur lain itu kang Mateni. Zaman modern sing atas nama Nabi ya saking kudet itu kang Mateni. Wah. Ali Sulta itu siap. Dua eh, anti nasab antinasab tapi jelalah contoh dia rakena jadi contoh Zaman timur lain itu kang Mateni. Wah. Zaman ya, padam itu, saya ingat apa pemerintahan sini Yaitu kan benteng. Wong, artinya apa? Ketika Quran membicarakan nasab itu murni akad memang fakta sejarah dulu itu, itu pernah dan memang nyata mengalbari ibn albari ibn khalid ibn khan murni atas ini Ya, ada Quran punya niatan bahwa itu pakem dalam hidup bahwa seorang kiai dari sananya kiai seorang pemimpin harus sananya Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, jadi bakan Setelah ditutup Wa mimman hazeinah Wah, Jadi tak usai di ceritaan Amun Kurya itu Ibrahim, Ismail, Ismail Wa mimman hamal nama'anu ditutup Wa mimman hazeinah Wah, hazeinah Itu sahbe Sopo, sing, taktila itu yo layak Jadi pemimpin tapi jadi itu juga terus nol, <tukkan> generasi gendong sudah terus nol, tapi para mau kita itu sekali, yaitu 200000 su kor susih jatuh, yaitu wongkong, 65 tak nafur, 6000 kor susih, tunduk, belum suci, 0000 belum suci, 0000 yang 600000, 000000 ini kotor, tingginya ada yang ada hanya saja Udah selatih rata waktu Wad usaha Nambil duit Udah kenangnya rata rata Itu harus Oh iya gubernur